Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana lakal hamd. Sabung sipantes dan kecuali kalimat syukur alhamdulillah. Sekadinya kusti Allah aparing nikmat, aparing rahmat Sehingga Tenggula Ban Ajunan dapat berkumpul Di Ibuan Hadith Bukan cuma eafal Tapi melahirkan satu sikap Yang sampai betul-betul bisa mengikuti Embanah kusti genjing Nabi Muhammad Oleh eti Sehingga kantoh menjadi wadah Tidak mungkin negabedah Tanpa dari kusti Allah La tataharaku darah Illa bi'idni lah Takde buah biki Keker dari buah sebecahkan toh Kecuali berdeeti Negus di Allah Wa mataskutumi warakatin Illa yaklamuha Allah aning dah kedahun sekeker Walaupun sekerja kata mahnub asarin Wa lahab takin Kedulumatil ar Bikih sedalam Sebelebih buah kik bercacat keker Dekapumih Allah aningi Ima e lembangkain dan kulaban Ajunan bisa hadir ni raja Tak mentep atih bisa tidak hadir Mantep atih bisa hadir Tapi, Ima e lembangkain Si memantep atih dan kulaban Ajunan gusti Allah Jalla Jalaluh gusti genjing Nabi Muhammad Si kesukan pancindengan untuk hadir di itu tempat Ni kenikmat raja wajib untuk disyukuri Sofaja Allah aparing nikmat terselbi rajah sesuai kalau cinnah la ing sagartum la azizan nakum amin amin ya rabban selawat dan salam tetap akan dilimpahkan dek di makhluk agung Allah makhluk kantoh yang menjadi simbol rahmat Allah manabitun yah ben Allah disifati mataun qiril kemen tapi Allah mensifati makhluk sesetong. Wa inna ka la ala hulukin azim agung rajuh. Kantong mahluk saya sebut. Law laka law laka. Lama khalaqtu ala para kantong. Mohon benih kerana kusti kenyang Nabi Muhammad. Alam neka ta'i kata akibun kusti Allah. <tik> Nekem makhluk sewajib. Untuk pancenengan harus kenal. Tanpa kenal tidak bisa mengikuti gusti kanjeng nabi Muhammad maka ema lemang kenten kula yundang untuk bisa mempresentasikan memperkenalkan pasera gusti kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah makhluk yang menjadi penghubung antara langit ke lambung bumi nikah makhluk manabi dibicarakan keagungannya dari mana serembi sampai dengan tos desit. pernah mampu. Karena Tengkula Ban Ajunan hanyalah embun. Yang berbicara tentang lautan. Berbicara keagungannya. Tengkula Ban Ajunan hanyalah daun. Yang berbicara tentang hutan. Berbicara keagungannya. Tengkula hanyalah butiran debu. Yang berbicara tentang gunung. Gantuh makhluk Habibullah. Kekasihnya kustih Allah Nika makhluk habibana Kekasih Tengkul kalaban ajunan Eki kadintah Rasulul A'zam Al-Mustafa Kustih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallam Korang semangat Tak semangat pak Ngantok ni kembihan ni Hah Dua kuang-kuang ni ke Ngantok Biho Mbihan sekiri berarti saya ngantok nyapcap berarti saya ngantok pada nyapcap iya mau sih ngantok capcap mereka semarangis al jairi bisa nambah motif sarung embian semangatnya orang ini kan mau ngaku cinta dekat ke gusti kejeng Nabi Muhammad sobung si model ngak nikah pak ini sobung Ajunan monon para sahabat Nabi kan toh ketika memperjuangkan Islam bagaimana di medan perang? Ya, ba? Bagaimana Nabi toh, pintu Semangat untuk Islam. Ajunan sekali toh Nabi ne bon tapi lahir generasi-generasi yang mengingat Nabi Muhammad. Kita ngulaban ajunan kan umat. Ta? Harus semangat ba? Karena makhluk kan toh Sebab kala bantu pancen Karena pancen nengankan makhluk yang takkan pernah lepas dari itu. Tusah. Makane bahasa na Muhammad bin kanto "La'ukana lizzanuq rihun ma qadara ahadun ayajlisa ilayya." Sande itu sanek epebou. Epebou, epe muncul tusah deka. Kabbine keboceng boceng. Tak pake corona social distancing, mun le boceng ninggal tipi <tip> tapi bergusti Allah pun dan air panceng sehingga panjenengan menjadi makhluk sosial bisa alo kolong ebalem eh, makin. ke nikmat raja nih Adam ini kesalahannya setong ba? bu, salahnya setong apa kalau luara dari suara oning ke Adam ya. oning ini gimana? ini bagaimana? tembak <tip> di <tip> sini <tip> ngocok oning ini setong ada air buah khaldi. Maneng bawa kalti, <tuk> masa tahunnya. Isteri sebenar rum kerung apa bapak? Sebendul, kalti. Secekak ide-ide nembu-embu pak. Oneng, rumah agil dah. Agar pengalaman nih. Selamat cekak ide-ide. Mu cekak itu on. Tidak repot. Tensokor ini kan, deh kan. Kita mereka salah ke sektor, Pak. keluar dari suara ke panci dengan salah, kenapa? Wah, sah web, kah? Kebitung web, buahnya. Ada agenda koleksi nomor telok telur masuk aswar ke. Mak nyaman. si Adam ke sektor, keluar dari suara ke dengan ebon, salah masuk aswar ke. Mak nyaman. Anak nyaman lebih baik, nih. Betul, menikah be. Ya nek carane harus melalui labeng si kanto kang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eee! Tanpa melalui makhluk kanto takkan pernah bisa pancenengan mireng bonus swarga, mak masuk akes swarga, mireng bonus swarga punten tak kira bisa. Maka nek ketika ketika ada kiamat, ketika Allah mator, wa ilal qubur He kok purun? Ketika bangkit, kenapa terbunakan dengan surat yasin? Ya wailana, mamba'adhan amin marqadina. Duh, siapa sih menjaga kau dari kendangan dari dengan kau? Tapi jaga. Setu makam setanda jaga. Makam pasirah. Kus tegenjing Nabi Muhammad. Makanya dalam riwayatkan Tomator, ketika Jibril manggil Abdi dalam dengan panggilan, Ya Rasulullah, wahai Utusan Allah, ya Habibullah, wahai kekasih Allah, tapi dia benar-benar kustikan Nabi Abdi Telem takkan pernah menyauti panggilan Jibril. Nekah. Malik oning ajunan. Sampai Jibril langat. Dibdaka kustikan Allah. Ya Allah. Ajunan oneng tak perlu abdi telem aparing oneng. Tapi ketika abdi telem panggil asma kekasih ajunan. Kelaban panggilan Habib Allah, Kekasih Allah. Ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Tapi panggilan kantor tidak disauti benar-benar kustikan Nabi Muhammad. Dewa ya, Bunda Agusti Agusti Allah, ya ciprini panggil tang kekasih kala berpanggilan sepaling ikh cinta paling ikh senyum. Akhir spontanitas ciprini memanggil. Baca Agusti kenjing Nabi Muhammad. Ya, tapi almulimin. Wahai makhluk, siapukan apa yang sapa ada kemakhluk makhluk berdosa. Dewa Bunda Agusti kenjing Nabi Muhammad abdi dalam bakal nyauti panggilan Jibril kalau bensautan lepaika, lepaika, lepaika ya Jibril abdi dalam bakal penuhi panggilan Jibril ini Nabi Tenggulah benar-benar ajulah baru maatik kustikkan Nabi kato ajunan katu teri cuman makhlukah mesan toh sampai ke kiamat seterjah apa masuk di kustikkan yang Nabi Muhammad ini Nabi Tenggulah benar-benar mohon Ajunan tidak menjemput rindu dan cinta Nabi siap rabu deka Ajunan rogi pak mangkana majlis ni bisa berdiri tegak kerana kato ebele ben kusti Allah ebele ben kusti ganjeng Nabi Muhammad untuk menjadi wadah umat umat Nabi Muhammad se'i abad makin sofajen nama Muhammad berde'i atih edad depan -de jenengan sebetulnya kato harus Ajunan syokore syokore pak harus rabu acak tak tak pakannal monajunan ngaku cinta acak ring sepo acak rajina potrana tatang kena masyarakatah ketika beda majelis yang di situ disebut dan dipuji nama Allah dan Rasulullah ada alasan kecuali labbaik ya Allah labbaik ya Rasulullah abdi dalam bekal penuhi panggilan Allah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rabu aling kito sebagai hamba yang memiliki wujud syukur de ka Gusti Allah de ka Gusti kanjing Nabi naik ke Pak penting ni kena ikmat rajin tak gempang ni ke Pak melarat wa ajunan umat yang dirindukan dan gula gellek rapu semua api ceceran nak ton tol kan tol gule Pak ke Pak Mau latih ajunan nih sepintas, dan gue pas emot deh. Kakus tegajing Nabi Muhammad, ketika emot, kato rasa mutu lihat itu gula, seakan-akan kus tegajing Nabi Muhammad berdengar tengah gitu. Oh, yeah. Mau masakan, tobeh, ajunan punya rasa, melihat, punten. Karena untuk melihat, Allah melihat Rasulullah, benih-benih, maret-berkat, toba, encor takkan pernah mampu, musada, maku, tapi wedah sesuatu yang tidak bisa dili dilihat tidak melalui makrifat, ajunan bisa melihat sesuatu kehidupan apa? dalam mimpi. Padahal mata tapi bisa pak. Kini kuat, lalu mata sih kamu berkemaripat sih. Dhanika, mak Maka ketika tergula emot bagaimana perjuangan makhluk kanto. Mon ajunan tak kenal maka tak kira sah sayang, bohong pak bohong, pertanyaan kena pula enggak mbiang, ngimot orang si ajunan tak kenal porong? Ah. beneran lepet semua nah. pas ngimot, terbayang-bayang terus vertigo, struk mbiang poro? ah. porong? porong bib, iring gilber berarti. ngimot orang si ajunan tak kenal kan ngeki? anik ah, kan? Saja mereka pancen dengan mereka tidak pernah minta untuk hidup kan? Pancen dengan EPL leh bang Gustom boleh? Mereka kan? esampong di tenggulur Coba pas saya tak pernah ada please, oh, minta untuk saya lah. Sobu apa benda saya minta? Dengar gusi Allah, bakal luar dari tabun bu saya nak benda. Sobu pakai luar, situ di bapak nakik tul hati benda. Sobu, ayo apa benda saya minta? Lahir ee eh, esampong eh, benda lahir di indonesia tidak ada yang pernah minta ajunan epele ben kusya Allah untuk hidup maka kato tak mungkin cobum fungsinah tetap ada tujuannya agak sandal, agak biar sokok, agak pacung malih tak kena ngocen kena ngejen paham paling jeneng aneh pabadak wa ma khalaftul jinnah wal insa illa liya betul ajunan hanya diminta untuk menyembah ngabdi dan kakusya Allah tapi tak bekal oning cara menyembah dan kakusya Allah tanpa melalui gusti kanjeng Nabi Muhammad. Maka najunan harus kenal karena Allah masa ing kuntum tuhibbun Allah. Ajunan nak sof cinta ke Allah tanpa melalui gusti kanjeng Nabi Muhammad. Tak poron gusti Allah, apa yang jelas ayat ayatnya. Ing kuntum tuhibbun Allah, fattabi'un yuhabbakum Allah. Mun ajunan cinta dak ke gusti Allah, debun gusti Allah kata ikutilah gusti kanjeng Nabi Muhammad baru ragu cinta allah. contoh Nabi Muhammad. Nah apa bisa? Nah bisa? Makanya kantoh ajunan wajib dari kustekan yang Nabi. kantoh ajunan harus kenal. Bahwa ini ke makhluk pertama yang Allah ciptakan berupa nur dan cahaya. Mun pada orang motor dari kalangan pihak sebelah, lalu mendoakan segala hagid tentang penciptaan alam karena cahayakan toh lopot. Ambian tak mungkin andi akuarium mendadak cukok, karena abad ini cukok agak be akuarium, pada orang agak be akuarium mendadak cukokan beda. Sobun, maka cahayane kebedok, lalu ebe bedok alam kanto setelah sudah terjadi Nurkan Toh ete-etepik Nabi Allah Adam min sulbi Adam wa Nuh wa Ibrahim lalu apinda deka abana Sayyidina Abdullah lari Sayyidina Abdullah pinda deki ibu Nasiti Aminah kelahirannya wa amla abihi kaunan Nura diterangi langit-langit Allah bumi-bumi Allah kalabah cahaya kustik ajing Nabi Muhammad wajar Al -habib, ali al dalam habib, al al khalkin, bahwa makhluk pertama yang diciptakan Allah adalah nur muhammad dan setuju siampun diciptakan dan yang akan diciptakan ah, bercapang cahaya kantong maka setuju mata arif, bulan bintang termasuk pancing dengan kantong dari percikan cahaya kustek kanjeng nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yeah. mereka harus bangga wajar pancing dengan murjah, karena sabab nabi sih, kan kantor kelahirannya bagaimana abis? kelahirannya epangki ciri kenabian epangki Eh pangki ibang ring Yahudi Nasrani diasingkan kusdekan yang Nabi Muhammad. 6 tahun ikaw ben benibu na. Pasera asma ni. 5 tahun ni. Repot Pasera ibu Siti Amin Nabok. Ikaw niin benbudan nyaman ng Ummu aiman. 6 tahun ikaw niin alaman pabuk dari kisah kantor sampai depak ke Madinah karena abangnya tinggal umur di Madinah dan keluarga abana kantor dari Bani Najjar perjalanan mon kira-kira petong atau seketilu hah mau nopak mobil berapa berapa semalam mau nopak sepeda ikan Undang. dan dan boleh liasin kan sekantong, mau numpak, mau mau narangka, ah ya. mau ngesot, jauh pak, negara mana Pak Jl soko do Pak ka Madinah Az Zara seponah silaturahmi peleman, perjalanan peleman kantor pertengahan ibu dan tinggal umur, Siti Aini, seorang anak umur enam tahun Kasih seharus semasih harus mendapatkan kasih sayang secara psikologis kejiwaan anak. Kering seponah, neketing kel, kering sepola, nah, kering sepobi ni. Menggali makam umur aiman. E eh, bantu anak umur 6 tahun. Molar kustikan yang naji Muhammad. Motor Abdi dalam berangkat bertiga. Nah, Apa napa berdua? Dopa ke Mekah ngadap dekat anak Abdul Motalib, Nya Malai Nasibah. Enyamai saya apa, kalau nak ikana lebih open, itu ilmu kisah Abdul Mutalib itu. Eh kan, tober dina Ki Ikana lebih open, lebih open. Punya, umat tumbuh ibu diri eh, begitu. Open gino, mon dalam ilmu medis dua pak open. Kerja otak, nih kan otak kanan, otak kiri. Mon otak kanan, cepon ini. Ini biasanya membaca tulisan. Mohon ajunan nangkep bentuk arola kena otaki kiri. Da olatikan jenemian. Mohon saya open banyak kiri-kiri berarti lebih sering-sering kunikutu bentuk ya pewarna wadah. Mohon pada open, cikanan kiri pada open, benih perak, niku bentuk. Eba cekinya eke kering aranya. Open mau menembahkan wajar lah apapun lagi kira-kira ntarong ngoda pun, dia hubungi panitia dan gula jual pil awet muda sebabnya saya beli yang ngoda, ikai yang beli yang ngoda ngering pun apun, dia riset, dan kan jago lejek berdaya amerika ampun berhasil, dan sepunnya kira-kira berita, dia sehari sekalian dia kira-kira, dia kira-kira dia kira-kira, dia kira-kira lima tahun, tak pereman ketika peleman ngetok telepon bunggon pas keluar gadis remaja cantik mereka reject nih keputusan saya rembiant, engkau coba ngebonjong, duh mak udah bu, apil saya kayak rembiant, uh berhasil, tangapil berhasil, akhirnya sayang, emban ngebonjot itu, ah apa cici yang penting siapa bu, ada Pak Andrejong, ya Allah. Pernah, bu terneheran oh, tuh apa hari ya, Apaan melanggar sehari <laughs> oh, aturan jelas, siapa melanggar, mungkin melanggar coba, maka depan channel-nya ada pengajian dengan undang-undang yang jelas dari Al-Quran dari haji nabi supaya aturan ini dilaksanakan dengan baik. Coba melanggar, salibut itu. ah heinepin ya, ini ngeban lagi. Nge-repot, mau nengani. Ah. Bon, ular tak cuma make kita gak usah ngomongnya pada dia. Mana yang tangan nikah, ya, mega, nika. lanjut ke laptop nika, lanjut bonebro. Mereka tuan apa? Nggak ketika Abdul Mubalib Akhirat atakan Kama ibu Muhammad Apa? Apa tinggal umur? Mular Abdul Mubalib Yang pelkusti kencing lagi Muhammad Lata khaw, cek takut Lata ahsan, cek tukah Anta bunayah, ajunan potraf di dalam Tapi tak habis, eh pontud Dan kusti Allah Abdul Mubalib Eh pindah dek ke paham Abu Talib Abu Talib, eh pontud Epin dah ada kerajinan, Siti Khadijah dulu kau Seorang istri yang penuh dengan kasih sayang memperhatikan Nabi, saudagar kaya, oh, ada untuk dakwah, Gusti Kajing Nabi Muhammad, nekah ring bini Montoro ikut, ikut Siti Khadijah. Montoro itu tiring binek, sehebat, apa binek nabi yang naik ke kiri, Pak? Semangat, biarin, <tuh> <tuh> <tuh> ya, Pak Bu. Nah? Penuh kasih saya. Oh. Kopi kila ke lagu keluar ten. Ah. kok kopi keluar. Ah. Wah. Ngeneng <laughs> bu, ngaji bu Membiannya ke melela. Ke pemilih anak. Milih potra pemilih leke. Milih anak pak. Nanti membiang mau tetangga. tentang akhir ngamok ten ya. Hehehe. Belai dua, bu, oh, belai lagi, nabi di, eh belai lagi, belai potrana, macam belai potrana tobi an, kiki ngambuknya pun tentang lenika harus penuh dengan kasih saya, lenika, tapi tak berapa lama pak siti Khadijah nabi eh, pun tutup bagi kusti Allah, apa maksud kusti Allah mengambil sedajah sepeda e lingkungan kusti kan yang nabi Muhammad orang-orang yang dicintai karena maksud dari Gusti Allah bahwa pembentukan jati diri dan pendidikan makhluk agung kan toh tidak ada andil dari makhluk-makhluk lain mutlak pembentukan jati diri dan pendidikannya adalah Allah jalal jalalul Allah Rabbul Alamin neka guruku Gusti Kanjeng Nabi Muhammad wajarlah kalau datang seorang makhluk yang sangat agung dengan perangai yang hebat karena pendidikannya yang membentuk Allah Neka, gusti Nabi Muhammad. Harus kenal, tak kenal tak kira sah, tak ya. sayang. gusti Nabi Muhammad. Bukan sampai di sini perjuangannya. Esapudban eh, kusya Allah La wahai Rasulullah. Apa acunan ingin menghancurkan badan panjenengan sampai menjadi debu karena ingin mengajak masyarakat Mekah supaya beriman dan kesyukur Allah. Nikah. perjuangan sampai-sampai ketika di perang Uhud para kalah umat Islam rabu sahabat Nabi Ya Rasulullah makin betul na'ajunan no seperti mana para ambiak-ambiak yang lain saya si minta untuk diberi pelajaran kaumnya saya minta untuk Nabi Muhammad saya minta untuk saya minta dalam hati saya minta untuk saya minta untuk akhirat saya para sahabat nah, saya minta a'ajunan Ya Rasulullah syafaatan li umat yaum al-kiamah Abdi dalam bakal minta tolong dan kekusti Allah pasal amat akik umat abdi dalam jadi apa ini raka luh ni ke Nabi dan kuluban Ajunan mohon Ajunan tidak menjemput rindu dan cinta Nabi roh kibah mohon Ajunan cinta makin ni ketika kau kusti kajian Nabi Muhammad angkat suara salu ala Nabi Muhammad mohon Ajunan terramir ngapain suara niring angkat Sollo ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Mun antun antu apolungnah benteng sempo, benru guru, bengcuste kanjing Nabi Muhammad angkat dari ati paling dalam. Sollo ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Nikam sida de masuk lapit. Paleng nanjeng tempat menyarpartur. Ye, semangat. Menglekat. Oh, orang yang mengaku cinta ketika sebut asmanah bergetar hatinya menetes air matanya lalu terucap Allahumma salli ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana muhammad gantuk umat nabi muhammad iman tak ada ini al ngomong al lejekulu ngira-ngira aku mengaku cinta ini tongkosong nyaring bunyinya ini ingin tapi mau dikomandangkan, mau rajungan punya, kenal beb harus kenal. Pak kipak muntah efek tak dikenal tak muncul di dalam adanya panjenengan rasa yang membuat segala sesuatu berat. Itu mereka karena Andi rasa ya, teh yang membuat semua hal-hal yang dilihat tak indah bisa menjadi indah karena ada rasa, rasa laki ini kantong-kantong kikanto. Karena ada rasa, udah mau udah, boleh? Siapa ajaran? Oh, karena ada rasa. Makula akan toto bacek, pada. Jaujuru, Abu telor temburuken, jaujuru. Abi tak jujur, jau karena rasa. Ule, engah oh, pun apa perpu Prancis? Engah engah, melihat. Injil hurt, injil hurtnya. Rasa. Dari semua gara-gara rasa. Simetemang nikah ini kalau dong bisa tahu malam dari rasakan itu akan lahir satu gerak gerakan karena rasa kembang dari mikir, kenal ngemot, kegerin dari rindu akhirnya menjadi ingin ketemu setelah ketemu munculnya jin setelah cinta baru mobil tuh nikah pernikahan dan nikah Nik kena binten kula Dikenal dulu baru ada rasa. Ik kena hutan? Amen. Mun tak ada rasa. Ber. Ber. Coba seorang na jek tambah rasa. Ben na jek tasbih. Ber gimana? Sampai Pakul, Pak. Adang sang sampai na arkin dulu lektor era kui ben Habib. Ben apa sampai na kadulekor jutaan. Boyo dengan segeme jutaan terakih kol sepuluh malam ya terakih ten. Ya terakih cia tena pada bulus, mending ke bulus Barang kasar jadi halus, buah bulus saya ingin tembus. Ini ke bulus, pesen. Hello, ini transaksi segera juta. Mongkal kepiket temang, epongkal ketrek tem. temang. Coba kakak suruh jaga ke malam pakak malam pakai cek kak. Taje terus cek kan Terus berdua kamar tampar sape bentaspin. Lo Tasbih, tasbih. berok. tidak dirasakan. Giberok mak. Mak karena majelis atau fe yang akan menjadi wadah yang akan menanam nama Allah dan Muhammad ibni Abdullah. Bangga seharusnya sampang mereka Wajib bangga pak penyair seorang penyair Muhammad Iqbal Kanto Noleh Sahera menceritakan lalu apa ada budak sekelompok dan para juri berbicara menyesatkan hamba Allah setuju para para juri matur seganto seganto tidak diterima debunah raja menyesatkan makhluk Allah dan hamba Allah wahai raja debunah para para para cabut Iyatin makhluk Allah hamba Allah asma muhammad ibni abdillah maka sejajah hamba Allah bakal ngelakuinnya pun apa sih larang dan kusti Allah makanya kan tuh wadah majlis aktabik kan tuh luar biasa abuang bani krisni saya kan tuh nyabudah saya kan nanemba ngiring ini pertandingan nih kemarin pertandingan sengit nih ya. serius nih kelas berat nih. makanya kan tuh Pancenengan wajib bersyukur karena ini menjadi wadah untuk pancenengan. Sekor benebera Alhamdulillah. Sekor mereka harus melahirkan si sikap sebagaimana Siti Di meriwayatkan dan memberikan pelajaran kusnekan jeng nabi Muhammad. Mereka ke jekat tengah malam abojo, solat etaket lima taf Al ya Rasulullah. Mak elan jeng boleh jeng Ajunan Rasulullah, utusan Allah. Ajunan pun ejamin syurga. Mak takkan apa yang boleh kustikan yang Nabi Muhammad? Apa dah aku nak abd dan sakuro? Abdi dalam tarat itu hamba si sokor dah kagustopo. Sokorah melahirkan sikap dek tengah malam ngadap dah kagustopo. Sampai bere sokor kustikan yang Nabi Muhammad. Cakap apa? Padepi pula beregiah samurat rumah. Sambil je mui. Naik. Menhasil samurat, penhasil sokor lain. Dari jadi syukur itu melahirkan sikap le malam makin nekeluar biasa pasal hadir nikah sebagai hamba Allah umat Nabi Muhammad sehingga ku asyukor dengan melahirkan sikap benar bejaga dengan malam punten alengki asar emat jilis atau memuji Allah memuji kustekanjang Nabi Muhammad sebagai wujud syukur dan kurban ajunan ya kekhusyallah dan kekhusdekanjang Nabi Muhammad nekepegal ikatat elangi elangi Allah. Ketika pakir dan akhirat Allah mator, Aina Al-Mutahabu Nabi Jalalih Kama orang yang saling bercinta karena aku Allah Kusdekan yang Nabi Muhammad Hadir Tapi Ibu Dih Bersitung bendera lagi Majlis At-Taufik akan memimpin. Setelah jubalah toko akan memegang Akan memimpin umat Nabi Muhammad Bendik beraih sampang sumenep sampai penggalan Terus sefik dekenasional Indonesia Bapak pun Oh, jagung mengangkung mendidik cita-cita terasa kita nyengki, bukan lecah. Maka kanto dan gula-gula latih semangat, maka gula-gula magto. Akak ah, pun berdegustikan yang nabi, eh, kanto. Kenapa rindunya sudah sampai degabat magen kan? Asli jago gula, ada debat tak? Berdebat tak? Kasar itu diskusi dengan malaikat. Mereka pernah magen ni. Ada bengal dia yang gula. Yo, mak sekat Emon malek ketaat dengan Allah wajar oning alam neraka alam surga oning dengan kustikan yang lebih Muhammad tapi menunggu leban ajunan Eka Mu oning alam neraka alam surga Eka Mu dan leban pancen dengan pernah alek kibang kustikan yang Muhammad Eka Mu dan leban pancen pernah melihat dan berhadapan dengan kustikan yang lebih Muhammad tidak pernah tapi malam mungkin umat Nabi Muhammad, si ini toh membuktikan tak pernah tahu, tapi punya cita dekat Gusti Kajing Nabi Muhammad. Berbeda, berbeda. dan mereka di atas, oke, saya ngaruh. Dia datang ke mimpi baik, saya dapat ribut langsung. Mereka ngisi, mah. Mau mimpi tahu, apakah bola bisa lebih? Dan Pak biasa nih, like. Kak. Istimewa, maka kan tuh. Setelah panjenengan bisa mengenal akhirnya muncul rasa-rasakan to akhirnya melahirkan satu gerakan. Gerakan yang sering dilakukan akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan kan to akhirnya menjadi apa? Jati diri panjenengan Biasa lebur de ke majelis, dan keberkusen, diajak dan kecubaan, gak seneng. Nih, nih, ke saya kotak rumah sakit ini ke Pak. Menjelismani, atrang kamar, biasa, kasak tapi kalau bicara rumah sakit rohani, dia kan tuh majlis atopik. Mau najunan pasat na. dokter. Dia kan para tokoh. Sehingga, Pak. Karena penerus para nabi, para tokoh, neka anasab di kekustikan yang nabi. Jadan ba. badan, Pak. Ba. Montara tiring raja, Pak. Eki lah, Ada Tadak cerita orang oren tertiring raja, jemun langkah di Sobu ini penting dan gula terakhir Apa krisis begini bedoh eh daerah sepangkat guru itu kol tiga hari akhir zaman di Jepon belum ada model gak nikah ikan ma sehona khulil buntalan muncul boleh Eka ma ke as'ad muncul boleh ikan ma bahasim asari muncul boleh Eka ma ke abdul hamid pasuruan muncul boleh Eka ma ke muhammad Hasan dinggong muncul boleh mau sampai umat untuk orang ajar ke guru ini ini penting tungkul melepak makin. Emang agak menggelakan. Karena dan guru enggak nyonap ke pencengan. Tak nah, beri apa-apa jelas sokki Mobil lempak apa Apaan dah itu? <tuk> Mobil setungku ku. <tuk> <tuk> Benek ya. Kemudian di mari online. Karena apa? Prosesnya semuanya itu karena cinta dak ke guru, tetiring rajin. Syekh nahol le belajar. Kantor pernah nopak jeren nih jeren jeren dokar dukar cak kita ken buh eh, kiai mak alut cak sendiri diri bima guru-guru bersih diri bima kebubungan na guru-guru hobi ngopu jeren tak kok tepak kenak potong jeren di na guru nak potong na jeren di guru nih hormat mangga ternyata raja sekonah kode topak tersantri coba aja menguruna lemak kari berempak, kari depak pak ah pasti diri yang raja salibun pak <tuh> nah bisa bahasa Masa di berangkat tembok bentuk cekonaul yang iokon Okoku belajar aja ternyata penyesi jauh saja semua tetapi pendiri NU ormas besar bahasa As'ari ada Gusti yang Nabi Muhammad sekantok itu bu dilempar apa jauh kau mat pun tet saja nih semua ibsa tetik sur malul malai kawalam dia, pabimbing. Mpeni uji bangku si allah, selak pikiran. Mau ngingin, songko miring. Dan <laughs> orang songko miring nih kan artinya selak pikiran, raja otang kau apa? Wae Horas pon, apa? Karena ketika Yuji ben Gusti ya Allah Yuji semak Sekanto teori Maknenbat hebat orang-orang Timur karena hormat, degu guru apa berdasarkanlah hikmah kalimat yarfaillahu la dina amanuminku maladina utul ilmata rojak terecat ilmu berdeka mah ketika adam dititipi ilmu wa allah ma adam ma ketika adam dititipi ilmu baru muncul terecat ilmunah e kalimat berikutnya wa itulna lil mala ikatis di alam apa saja tu ilaib, iblis. Kerana tujuh pun malaikat tetapi saya khonafon ni. Tujuh pun malaikat tetapi hasil masalah ni. Iman tujuh pun iblis. Tak bernyataan jean tu pak. Sape, sape. Tak hilang ke depan. Repot ni. Maka Najibahun Gula jangan pernah. sampean tidak menghormati guru. Karena apa? Ketika pencenengan sudah tidak hormat, sudah ada tembok-tembok besar penghalang untuk pencenengan. I e dalam odin. tak kira seneng Odin pencenengan, tanya kira, tak kira depan. Apa, -apa? Karena tidak ada satu-satunya pengganti Nabi Muhammad dari dari kalam beliau sendiri bahwa sejak yang memperkenalkan Allah para tokoh penerus para nabi dan gula habegoki enki, padah. Para tokoh kantong aku nasab yang juga bersambung dengan kesetiaan yang lebih muhammad, rantai ke pengekehulil asad. Seolah-olah di atas, coba kuli saya bawa, aku uli saya tas. Ini tekuk, kalau dah dipegang, sambutmu, de deka. Karena kantong yang akan memperkenalkan Allah, Rasulullah, dan kepancing Kalau dah kenal, tak kira, datanglah rasa kantos kan tuh semua benci tau hepan cengangan, nang e, ingin tau fitur orang Islam, neng saling berdekap hid, engkinan, nah? e, cak sirik, sirik, tapi tersembunyi sirik gitu, dega gusde, serius, bedelang ganeng, nah? e, ekker peker bidang gula kadeng, ngolat jering orang, dia e, beri pertanyaan bidang gula, pak, mbiang neng ya, moncecer, cecer hp neng, cecer dongpeda e bom bensin berempat. Ribut, ribut, ribut. Oh, boleh pas aku kencing, mendingan jangan. Nyeprem, nyeprem, kibere, piket deh. Gendeng deh. Edeng, gendeng, kaca nopo. Cukia, biru, mangso, mau, hikir, sultan deh. Bet, abu atilah, tata karbero, ketemu roh. Doki itu Allah, meneriyo, doki burung mau Padahal belum tentu bisa orang yang masok, orang bagus, bisa membeli, dia mancing Tapi pikiran asalku, kenapa? Urusan dunia. Paling bennya se yonak tibidan akhirat. jujur, Biasa. Bermah moteng ngahniki. Napa ada ke gustu. Yen tantangir Bapak-bapak. Ajunan tak pernah menggunakan akal dan pikiran panjenengan mengingat Allah. kamu bisa Coba iberi openg 500 juta ben oreng. Kun bulan, arep trosen hamba Allah pas WA ke panjenengan, engko tepat beri sampang. Engko saya beri PC 500 juta. Kira-kira. Ayo mona ta mon mau peng beri sampang, ada monten. Oh, temo golek 500 juta okey okay, okay, kian. coba Gusti Allah. Rampung. Padahal jelas wa in ta'uddu nikmat Allah. Em pian meto mesti nikmat Allah, tak mampu, Tak Ta usah kejun, ma'rifat. Sittung bai kanca kula yang lomair. Lempo sehat oprol bi Peleman mati lampu tepan sake ma'rifat ngalah opot tepak kekal kalpana eh teteh saki kemari pada ters-ters elang eh, lah <laughs> bernanda alam teti celeng peteng <laughs> nih koros tak atau boleh pula mak jarang kan toh sungkan bit saya cerit aki dan kula kakasai tanya aki ya Allah dikari tolang benteng toh tak <laughs> berapa lama tiga lah <laughs> umur sitong nikmat eh daput si Allah mendebak ke umur ta lehneka <laughs> mpian <"Li> minto nge nikmat tau toh ayo pernah minto Pernah nyokor. Eh? Buntung. Eh kamu saja kenal lagu setimil. Tak mungkin bisa kenal. Semakin pancenengan. Eh mutas sedetik dari kurang detik. Tergantung kenal pancenengan. Jatuhkan para awliya. Mohon katus sedetik dari kurang dari detik. Allah terus si berdaya-daya. Mohon pancenengan kan buntung. Eh kira-kira? Bunteng <tuh> jujur. Masa bangat? Eh kira-kira? Salam ala Nabi Muhammad.